Halo, welcome back to Catatan Kaki masih bersama kita Fanny Hafdan. Gus Kris. episode ke 18 ini mejanya kosong men. Kenapa bisa kosong? Panggilin Ciri Pak. Yeah. Kita panggil yuk. Ciri Pak dot. Inframe dia. Oh. Ciri tolong ya, eh. tolong kesini. <laughs> Dustin Timber. Terima kasih. Ruti buat CEO-nya ya Tolong Nama kakak siapa kak? Halo, kenalin nama Benyoman Ayusseptian Wijaya Panjang banget pak <laughs> Biasa dipanggil Ayu Selanjutnya <laughs> uh, dadionya gitu di Kelungkung Oh dari Klungkung. itu Ibunya juga dari Kelungkung? Nggak, ibunya dari Jawa <laughs> Dari Jawa pak Ngalapan <laughs> Sleman <laughs> <laughs> pak. Hari ini men, kita take video ini tang tanggal 2 Mei pak 2 Mei bertepatan dengan Hari Sabtu <laughs> <laughs> <laughs> Tapi di hari Sabtu ini spesial karena ada hari Pendidikan Dan hari. kelulusan <laughs> Oh kelulusan SMA ya yeah. kita ucapin selamat aja buat selamat, selamat SMA lulus tanpa proses UN ya yeah. dan bertepatan dengan hari pendidikan yeah. uh, dan kakak Ayu ini juga aktif di organisasi-organisasi yeah. kita tadi mengulik beberapa identitas dari kakak Ayu karena ikut putra putri semansa kenapa sih kakak Ayu ikut putra putri semansa ini sebenarnya sih uh, ikut putra putri semansa itu uh -uh. Karena perwakilan koleksi sebenarnya paksa sama teman-temannya, oleh itu uh, perwakilan yang waktu. Ayu kelas 10 itu, nggak uh -huh. boleh maju lagi waktu kelas 11 gitu loh oh. harus ganti perwakilan kelasnya jadi uh, teman-teman nyuruh Ayu jadi perwakilan kelas dipaksa gitu karena cantik yes. enggak, enggak, enggak. Gitu. kalau cantik sih banyak ya pastinya oh iya mungkin pinter dan cantik mengikuti itu ada seleksi dong? oh ada jelas banyak uh, seleksi iya karena awalnya itu enggak mau benernya tapi setelah uh, chat dulu sama putri semasa yang tahun lalu uh -huh. tanya Gimana sih uh, putra-putris mansa Terus gimana sih tesnya Jadi Ayu tuh, tuh tertarik gitu uh -huh. loh buat Nah jadi mau sih ikut Dengan awalan yang nggak ada materi-materi khusus gitu buat buat mengikuti ini apa hanya sekedar maksudnya muka oh ini aja tunjuk apa sekedar punya nggak isi belajar gitu. kalau waktu perwakilan itu kan cuma ditunjuk aja biasa A, ditunjuk. nah setelah perwakilan kelas itu A -a. Uh, kita ada tahap-tahapan yang pertama itu ada tahapan tes tulis oh tes tulis. Iya lah, tulis soalnya itu apa soalnya itu ada yang pelajaran ada yang logika mungkin logika Kayak melatih uh, public speakingnya kita gitu loh. Uh. Setelah tes tulis itu sekitar 20 besar mungkin. Uh -uh. Nah 20 besarnya itu uh, kita wawancara sama guru-guru. Uh -uh. Oh gitu. Yeah, ya, wawancara sama guru-guru SMA 1? Saat... Enggak uh, oh. semua sih. Oh semua. Berapa doang. Gitu. Uh -uh. Itu dibagi per pos juga. Uh -uh. Ada yang uh, nanyain tentang kepribadian kita. Misalnya misalnya dikasih soal itu di antara pohon misalnya uh -uh. padi, kelapa sama pisang. Uh -uh pohon apa yang kamu pilih pisang dong kenapa karena pisang itu enak banget ya tuh uh, paling benci tuh pohon pisang kenapa dia tuh punya jantung tapi nggak punya hati Aduh baka <laughs> kalau itu waktu itu milihnya Pak karena itu lewat aja sih ya oh, di pikiran sebenernya... padi itu kan semakin berisi itu semakin menunduk. sama dengan kita kalau kita nanti terpilih sebagai putra-putra kita harus gimana ya nggak boleh sombong gitu, oh, gitu. Tuh, tangan dulu Weh. bagus ya contohnya saya akan memilih kelapa, karena dari akar sampai ujung daun itu bisa dipakai semua, Pak. kan kakak Ayu udah udah udah klar juga di acara itu kan. apa feedbacknya untuk apa di sendiri? Oke, okay, kalau feedback itu yang paling utama itu kita jadi lebih dikenal ya sama kakak kelas sama di kelas karena uh, setelah 20 besar itu kita dipilih lagi menjadi tiga besar, tiga besar pasangan ya maksudnya. Nah di situ kita tampil di pulang ta di puncak ulang tahun semansa. Nah di situ kita kayak ditanyain di kayak di JBJ gitu uh, pertanyaan pertanyaan dari juri gitu nanti. Kita jawab dengan waktu ya, ya udah Pak. ditentu Oke, Pak. Tapi ini bagus, Men. Kayak kayak ajang kayak gini di sekolah itu berarti menjaring bakat-bakat muda. Benar, benar. Itu juga bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Ya benar. Hari Pendidikan. Enak. Nah, kita harus belajar. Kita tuh harus memperhatikan penampilan. Penampilan kita gimana caranya biar seksi. <laughs> Dan aku iya. baru tau Men, kalau kenapa Hari Pendidikan itu jatuh di tanggal 2 Mei? Karena apa, Pak? Karena tanggal 2 Mei itu juga tanggal lahir dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ya. Dewantara apa oh, Dewantoro? Dewantoro oh kalau di Jawa Dewantoro iya emang Dewantoro Dewantara oh, pak kalau di sini masa gitu? iya, oh, iya. Ki Hajar Dewantara seramah gitu ya dan kalau iya pasti kalian juga tahu kalau Ki Hajar Dewantoro ini adalah uh, sosok pahlawan so, iya, pendidikan Indonesia oh ini yang paling penting men apa? Uh, di dalam proses pemilihan putera Trisman saya. Uh -huh. itu kan ada karantina kalau karantina sih nggak ada ya karena oh ada ya? Kiraan ada karena itu kan uh, apa namanya masih di lingkungan sekolah gitu mm -hmm. jadi kita masih bisa ngikutinnya tanpa karantina misalkan pulang sekolah pulang sekolah itu kita dikasih itu itu kan putra-putri yeah. berarti kan harus ada cowok sama cewek ini memilihnya tuh gimana atau di random gitu sama juri atau harus memilih sendiri Oh itu random berarti uh, Ayu enggak tahu pasangannya bakal siapa gitu enggak tahu jadi kita sama-sama uh, bener-bener sama-sama teh nanti setelah dinilai yeah. baru kita tahu yang mana pasangannya kita gitu kan harus menciptakan chemistry kan sama-sama pasangannya benar nggak pernah nggak sih ke Pikiran kayak gitu Ada kayak baper Mungkin bahasa sekarang baper ya Ada gak? Nggak sih Kalau Cinglok baper gitu sih gak ada Karena uh, pasangannya Ayuni Namanya kan Nanda lah ya Nanda ini udah okay. <laughs> Udah sering jadi pasangannya Ayu Maksudnya dalam hal nari gitu Udah sering lah sama dia pasangannya sama Nanda oh. Jadi kalau untuk membangun chemistry sih Aku lu ya, susah, susah lah membangun chemistry. Oh. Kalau Cinglok sih gak ada Karena Nanda udah punya pacar oh, Udah punya pacar. Dan, gak kepikiran sih buat Cinglok juga Oh tapi gak ada yang di sana. Ada salah satu, itu gak, gak ada Seperti dia tuh hanya mencari prestasi di sana ya, gak ada Nggak yeah. pernah nyoba-nyoba ajang-ajang lain gitu Contohnya Jegek Bagus, Bali, Jembrana gitu Kalau nyoba Jegek Bagus, Jembrana sih pernah ya Oh pernah, pernah Tapi ya belum runtuh Gak Memang, dapet Gimana kok bisa gak dapet? Padahal anda itu sebagai putri semansa loh Dan Kenapa Jembrana tidak melirik? Waktu proses awal itu kan ada tes tulis Oh ada tes tulis Ada tes tulis, ada tes tulis gitu ah. Tes tulis itu, itu udah lewat sih Setelah tes tulis ada interview. Nah interview itu ada tiga tahapnya nih. Uh -uh. Uh, brain, beauty, sama behavior. Nah masalahnya di behavior kepribadian kita. Okay, sifat, sifat, gitu ya. ya. Oh. Uh, tes di sana itu kan menilai dirinya kita sendiri gitu ya. Bener-bener uh -huh. nggak -bener kita jadi dirinya kita atau enggak gitu. Nah oh, di situ. Yeah. Ada tesnya gimana tesnya? <laughs> Sebenarnya sih tesnya nggak nggak berat banget gitu ya. Masih bisa kita jawab yeah. pakai logika. <tuh> gini, jadi waktu itu Ayu ngenalin diri itu pakai bahasa Bali yang paling halus, misalkan ngomong, biasanya kan orang-orang yang orang-orang anggap nama itu yang paling halus kan Aden, Aden, oh nah, Aden uh, ya. nah disitu yeah. Ayu pakai mempesengan, Kalau Ayu ngenalin diri emang udah di luar kepala gitu loh, karena tiap presentasi di kelas itu kan pasti ada ngelain diri kan, misalnya pelajaran bahasa Bali itu jadi kayak udah di luar kepala, nah ditanya nih sama jurinya, apa sih motivasi kamu ikut Jigek Bagus Jemberana iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. dan dia suruh jawab itu pakai bahasa Bali yang halus biar sama kayak waktu kita kenalin diri otomatis kan ayu uh, bahasa sehari harinya bukan bahasa ba bahasa Bali yang halus halus banget gitu kan otomatis ayu kan jawabnya itu kayak ngandet ngandet bisa jawab tapi ngandet ngandet ngandet ngandet itu kayak kayak patah patah maksudnya atau, uh, aku sayang kamu uh, uh, uh, uh, Tidak, uh, gitu uh, Enggak gitu juga <laughs> um, Misalnya motivasi saya mengikuti juga baku Oh kayak ngafal misalnya, hmm. uh, Jadi kita mikir dulu baru kita jawab tuh. Jadi oh. kalau orang mikir kan kelihatan ya Makanya rasa-rasa kalau mikir tuh merem. <laughs> Tapi sebelum uh. itu nggak belajar bahasa peliala Interviewnya itu diharuskan untuk memakai bahasa apa Tetapi hmm. alangkah indahnya kita pakai bahasa Bahasa, bahasa yang <tuk> lain Anggain, oh iya. Kayaknya seru men Kita tanyain dengan bahasa Bali halus Iya, anda orang Bali Saya ya, gak sombong, saya itu keturunan geria <tuk> <tuk> Nampi gak teriak ya. hanya itu kapasitas saya pak Becik-becik, beli ah, Sampun ngerayunang Sampun oh. ngeri Ngetan kenapa yang lagi mati eh. <tuk> Maksudnya pelajaran kayak gitu juga harusnya dipelajari sama anak muda ya. Kita harus melestarikan bahasa Bali yang bener sih bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Tapi ya. setidaknya kita punya poin lebih kalau kita bisa bahasa daerah ya, ya. Gimana? Nah bahasa Jawa gimana? Oh kalau Bali ada juga ASI, ASI sama AMI Pak Oh ASI paling halus? ASI Karena dia tuh bersama ibu-ibu Memang gitu Harusnya ibu Ngomong <mamu> <Youtube> <tum> <tum> agama harus pakai ngomong ASI <tum> gitu Meninggal Tapi nih gitu Uh, sampun jagi medal punapi bagaimana niki ratu tu tu kalau di Bali ya apakah sampun keluar dal tu keluar ngeranjing tuh masuk ada sama sampun tuh juga sudah kan? oh iya di, Bali di Jawa sampun juga, juga sampun sudah sudah kalau kalau enggak apa no <laughs> Button. Button. di Jawa tuh bottom oh button. Iya. Mungkin, bottom iya bikin di bottom kakak tadi kan udah cerita ya kalau dia lulus tahun ini kelulusan tahun ini itu berbeda banget men dari kelulusan kita ya iya beda banget banget banget nah, dulu kan kelulusan pasti ada UN dulu ya ada UN kita bimbel oh, sampai sore bener. Sampai malam bayar juga kan dan enggak ada hasilnya <laughs> ya gimana pengalaman kelulusan tanpa UN tanpa UN itu? jadi sebenarnya syarat kelulusan itu bukan UN sebenarnya syaratnya itu setahunya itu US ujian sekolah Uh, waktu itu kan US-nya itu sekitar 10 hari 10, ya. <laughs> 10 hari? Itu semua mata pelajaran, ya? ya. Semua, nah, tujuh hari, waktu tujuh hari itu masih kita kerjakan di sekolah. Tujuh hari itu kan kita libur lama, itu libur apa ya? Rasanya, oh, hari ulang tahunku libur semua. Ya, libur <laughs> Waktu hari Minggu itu kita udah siap-siap nih besok. Terus ada rumor kalau besok itu diliburin gitu loh karena Corona. Karena Corona baru masuk oh. ke Indonesia kan waktu itu. Kita tadi udah ngobrol secara luas, secara luas tentang pendidikan, tentang, pendidikan, tentang, tentang, tentang ajang, ajang, Cari bakat Iya, kita tuh harus kreatif. Saran bagaimana sih supaya lolos jadi putri semansa gitu aja? Adik-adik kelas. Adik kelasnya, gimana sih kak? Kalau sarannya buat jadi putri semansa, sebenarnya kemauan dari diri sendiri sih sebenarnya. saya <laughs> diri pastinya. Public speaking juga diasah Karena emang public speaking itu susah banget kan ya? Yeah. Mau ngelawak kayak gini susah kan? Apalagi ngelawaknya waktu itu digor kan? Selamat <tuk> Tanya-tanya lah kakak-kakak yang tahun lalu yang pernah ikut Petropris Mansa Gimana sih caranya? Intinya mau belajar aja Ini ya rasa penasaran tinggi ya Jadi rasa pengen tahu itu membuat kita pengen belajar Oh ya jangan ikut Petropris Mansa buat jadi famous aja gitu <tuk> Jadi kesimpulannya, sekolah itu pendidikan, tapi bukan tentang akademik doang gitu loh okay. Masih banyak hal yang bisa kita explore contohnya non-akademik Sesuai bakatnya masing-masing sih sebenernya uh, Misalkan, tari atau nggak olahraga Itu kan masih bisa kita ikutin selain pendidikan Jadi, kalau kita nggak pinter di pendidikan, kita masih bisa pinter di non-akademik sih menurut Ih, keren, man. Dia kan yang paling bagus, tepat tangan dulu, Pak kita langsung oh, iya. Tuhan tuh memberi pilihan hidup kita iya. kita mau fokus kemana mana benar pengen menjadi apa okay. itu kan kembali ke diri kita, diri sendiri, kita sendiri gitu lah kalau kalian punya bakat yang emang itu kalian suka ya udah jangan dipendam jangan pendam tapi jangan lupa akademiknya juga diatur kan ada tuh yang menggila-gila hobi tak? sampai akademiknya hancur iya ada ada tuh gitu. janganlah pendidikan nomor satu benar nomor 2 pacar itu aja dari kita saya ya. Fani Hafdan saya Gus Chris saya Ayu Jaya undur diri dari hadapan, hadapan anda semua. terima kasih dan sampai jumpa yeah. ya.